hi iya nih, Ikut awal yang patahnya baru nih, si Pitok nih mau nyanyi lagu apa? Eh uh, Datok Pasaman lah nih wah, pilihannya cukup berani ya iya nah, nih, ya, silahkan kalau balikku batang sinurui ikan nyota sabui balarangan Kota dorong dia ganjulah surui antakoh ada dalam pinangan kota. Stop nih, suara mu asik banget ya. Iya <tuh> nih. Tapi ingat latihan terus. Tadi ini. Dekor kasih. latihan rumah nih. Indonesia, oke. Okay? Iya nih. Terima kasih. Hai. Hai nih. Boleh kenalin diri kamu. Jadi nih. Nama mu nih. Mau nyanyi lagu apa? Lama kata sampai rangkungan nih dari Udah Odi Malik. Wah. Pilihannya cukup berani ya. Iya nih. Silakan. Apo guno kayo balinda punya urang Punya awa Jawa dari dun sana biarlah indah bapiti. Tetap nih, suaramu asik banget ya. Iya nih, makasih. Hati terus, tetap berkreasi, ini untuk Indonesia, oke? Okay? Makasih nih. Halo, kenalinan diri kamu. Namu apito nih. Oke, okay, iya ini kamu mau menyanyi lagu apa? eh uh, Kutang Berendo nih, dari Piaman. Wow, bener iya banget loh yang bawain Iya nih. nih. Aku jadi penasaran. Jadi nih. Oke, okay, udah siap? Nyanyi jadi sekarang. nih. La illallah kutang berendo nantampuruang saya abulu tacingang arang tua tua Bani asik banget suara kamu ke sini tapi tetap kamu harus latihan terus jadi ini tetap berkreasi nonstop untuk Indonesia jadi ini